Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Jumpa lagi bersama saya, Darmang S.J. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan ketiga dan uh, materi ke pertemuan keempat yaitu string. Uh, pada uh, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang uh, pengertian string, pengertian varian dari para string, kemudian index dan irisan kemudian gilisan hati kemudian batasan eval untuk irisan kemudian menggabungan string, kemudian pengulangan string untuk pertemuan yang akan akan nanti kita bahas fungsi dan metode string kemudian baterai dari lantai, kemudian fungsi input kemudian ada fungsi integer flot, uh, eval, dan seher kemudian atas internal, kemudian garis lantai kemudian, Uh, yang terakhir adalah meng-index dan mengiris baris. Baik pada teman-teman sekalian, kita langsung pada uh, pengertian string. Yeah. string adalah urutan karakter yang dibutuhkan sebagai satu item. String dalam Python disimbolkan dengan str. Yeah. karakter dalam uh, string dapat berupa karakter apapun yang di ditemukan pada tipe seperti huruf, angka, tanda baca, dan spasi, dan banyak karakter string lainnya Dalam program Python, string ditulis dengan urutan karakter yang dikelilingi oleh tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda, contoh misalnya algoritma tanda kutip tunggal, kemudian algoritma pemrograman tanda kutip dua kemudian 50 tunggal Yang angka ini kalau misalnya dikasih tanda putih maka itu dibaca string. Kalau tidak ada tanda titik maka dianggap olehmu sebagai bilangan bulat. <tuh> Penting untuk diingat bahwa tanda kutip e, pembuka dan bentuk harus seperti sama baik tanda kutip ganda maupun petuanya atau tanda kutip tunggal. Ketika sebuah string dikelilingi tangga kutip ganda Sebuah kutipan tunggal dapat muncul secara langsung dalam string Tetapi bukan kutipan ganda Demikian pula sebuah string dikelilingi tanda kutip tunggal Dapat berisi penawaran ganda Tetapi bukan kutipan tunggal secara langsung Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk uh, penggunaan string Kemudian kelanjut pada variabel pada string dalam Python dapat berisi juga objek dengan tipe data selain numerik, yaitu tipe data string. Seperti hanya variabel yang diberi nilai numerik, variabel yang diberi nilai string uh, ditulis pertama kali dalam penunggasan. Ketiga argument dari fungsi print pada string atau variabel yang diberi nilai string hanya karakter yang ada dalam tanda kutip yang akan ditampilkan. Contoh misalnya, S sama dengan kata kutip tunggal Indonesia. Kemudian print S ketika nanti dijalankan maka akan muncul hasilnya adalah Indonesia. Kemudian T sama dengan program studi. P ini merupakan uh, suatu variabel. Sama dengan tanda kutip dua membuka program studi. Kemudian dibalas dengan tanda kutip dua. Ketika nanti dipanggil print P maka akan muncul adalah program studi. Ini penggunaan tanda kutip tunggal uh, dan tanda kutip ganda. Selanjutnya, kita masuk pada indeks dan irisan Dalam Python posisi atau indeks karakter dalam string diidentifikasi dengan salah satu angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Misalnya karakter pertama dari sebuah string dikatakan memiliki indeks 0 karakter kedua dikatakan indeks 1, dan seterusnya Jika str1 adalah variabel string atau literal maka STRI adalah karakter string yang memiliki indeks I contoh misalnya ada Nusa kemudian spasi kemudian dan, dan spasi lagi kemudian bangsa itu dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi 0, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 jadi, indeks ini pada string itu dimulai dari angka nol. Cuma, tapi kita perhatikan pada kolor samping, Nusa dan Bangsa, seringat MN adalah urutan karakter antara panah yang diberi label dengan angka N dan N. Misalnya, Nusa, e, Spasi, kemudian Dan, spasi Bangsa, atau dua anak adalah substring S dan e, dan spasif, yaitu seperti antara panel berlagian 2 dan panel berlagian 6 kita lihat 2S kemudian ada berlagian 6 dan spasif kosong kalau kita lihat 2, 6 ya, itu 2 kemudian ada 6, ini spasif kosong <tuh> jadi pada intinya, bahwa pertumbuhan indeks pada stream ini dimulai dari angka 0, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya Sebagai catatan, jika N Lebih besar sama dengan N Yaitu jika karakter di posisi N Tidak disebelah kiri karakter di posisi N Maka nilai ester 1 uh, Buka uh, kurung kotak N, titik 2N Akan menjadi string kosong ya, Tulisnya seperti ini, tanda ketiga stream tanpa karakter jika substr adalah string, maka str1.fin atau substr adalah indeks positif dari penampilan pertama substr di str1 dengan pencarian dimulai dari sisi kanan stream jika substr tidak muncul di str1 maka nilai yang dikembalikan oleh metode fin adalah rfin akan menjadi min kemudian r -fin ini uh, di sebelah kirinya akan menjadi min 1 contoh, program berikut ini menggambarkan penggunaan indeks brand indonesia satu dalam uh, kurung siku 1 indonesia dalam kurung siku 5 kemudian indonesia dalam kurung 2, uh, maka adalah n uh, e dengan, dengan d O, oh, 25 adalah teori. Kita hitung dari <coughs> 1 I adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 5, maka dia dapat adalah e, karena sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 4, dia dapat adalah 1, 2, D kemudian 4, adalah Oh, ya. Seperti itu pengambilan uh, menggunakan indeks. Nah, contoh lain bahwa, uh, misalnya seperti ini. Contoh ini mengawarkan lokasi indeks suatu karakter, misalnya str sama dengan tanda petik dua hello world print str fin untuk mencari w dia ada di mana. Dia letak di indeks enam, yaitu eh, berarti satu, dua, tiga, empat, lima, dia dapat enam. Posisinya dia ada di indeks enam. Kemudian ada, ada indeks negatif. tapi <tuh> indeks yang dibahas tadi adalah menunjukkan posisi dari sisi kiri string. Aku akan juga dengan string untuk diindeks berdasarkan posisi mereka, sehubungan dengan sisi kanan. Sehubungan dengan sisi tangan string, dengan menggunakan angka negatif untuk indeks. Kemudian dengan mengunding index negatif, karakter paling kanan diberi index min 1, karakter sebelah kiri yang diberi indeks 2, dan seterusnya. Seperti ini, dia dari uh, index dari sini, posisi paling kanan uh, 1, min 2, min 3, min 4, minus 5 minus 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 13. Baik. Sebagai contoh bahwa program, para program ini menggambarkan indeks negatif Misalnya print uh, dalam koron Python uh, Buka kurung siku, min 1, Python, min 5, Python, min 5, min 2 Maka hasilnya adalah E, Y, Y, TH Nah, seperti ini untuk uh, indeks uh, negatif Kemudian selanjutnya adalah batasan batas default untuk kiri-sang dalam ekspresi asterisk n satu atau dua batas dapat dihilangkan jika jika demikian batas kiri n default ke 0 dan batas kanan n default ke panjang strip artinya SDR 1 eh, buka kurung siku titik dua n terdiri dari semua karakter dari awal string ke strn eh, 1 dan strn titik dua menjadi dari semua karakter dari strn hingga akhir string kemudian slash strn 1 eh, kemudian dalam pengobatan titik 2 adalah seluruh string strn 1 contoh eh, yang menggambarkan batasan default brain, python, inti Python python eh, minti ya uh, titik dua kemudian pipe titik dua minti maka hasilnya adalah horn kemudian pipe dia, ini dia ambil dari sini uh, horn ini kemudian minti dia uh, dari sisi ini kemudian dia ambil pipe dari sisi uh, yang sebelah uh, kirinya kemudian penggabungan string dua string dapat digabungkan untuk membentuk string baru yang terdiri dari string yang disatukan operasi ini disebut penggabungan dan diwakili oleh tanda plus misalnya pemrograman kemudian plus web adalah kalau hasilnya adalah pemrograman web kombinasi string tanda plus ini fungsi dan metode yang dapat dikonversi untuk membentuk string disebut ekspresi string Ketika nanti ekspresi string muncul dalam pernyataan penugasan atau fungsi string, fungsi print, ekspresi string dievaluasi sebelum ditugaskan atau ditampilkan. Contoh, program ini akan menggabungkan e, string, misalnya pemrograman tambah web, maka hasilnya adalah pemrograman web. Misalnya ini juga statistika tambah bisnis, maka akan menghasilkan statistik bisnis. Jadi dia bisa e, menggabungkan antara e, string. Kemudian ada pengulangan string. Uh, operator tanda bintang dapat digunakan atau tanda kali dengan uh, dapat digunakan dengan string untuk berulang kali menyatukan string dengan dirinya sendiri. Jika str1 adalah string, variabel atau ekspresi dan n adalah bendana, bilangan bilangan bulat, maka nilai str uh, Bintang n adalah penggabungan salinan dari str1. Contoh, misalnya Hidup PTI kemudian ada bintang tiga Dia ini akan dimulang, uh, dia ulang dengan dirinya sendiri, hidup PTI ini diulang sebanyak tiga kali Jadi sebenarnya seperti ini Ini nanti bisa dicoba dengan menggunakan uh, program Python Jadi dia akan mengulang tiga kali, dia ulang dirinya sendiri, jadi hidup PTI, itu PTI selamanya tiga kali saya kira demikian pertemuan ketiga ini untuk materi uh, string Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan keempat Kita uh, masuk pada nanti fungsi dan metode uh, string Kita lanjutkan pada pertemuan keempat Demikian uh, mudah-mudahan yang eh, uh, dipahami oleh teman-teman mahasiswa uh, Saya ini dengan astromenya Allah, untuk barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh